Bapak itu terlalu mungkin Dompi kalau mau kasih tafel, pebini itu mau sembunyi. Mau sembunyi, mau siapa? Siapa perhati mau kasih tafel pebini? Kita mau dipakai, mau dapat duduk. Bahaya kalau begitu. Pulang, pulang kemarin ya pulang. Nah. Orang dia pulang. Ini seperoan orang tertawa nah. di sana. Sementara di sana tuh pokoknya yang segala macam, bebek ayam ayam, ayam kampung kah ayam, <laughs> ayam, ayam bangkok lah, ayam itu tertawa dari mana-mana. Tapi <laughs> apa ya, saudara? salam dapat yang dengan mama ipa, nggak tambah karlota pak, om mail, warung atau tanpa makan nasi kuning, atau nasi kuning, aku Uh, nasi kuning matawana mau mau main. Nasi. Eh, ini mama ipa, nata, mau, mau bekar Ini mau main kalau datang mau bekar lo tak sama mommy. juga mesti nikmati mau ngel. Oh ini makan dulu. Pe, nasi kuning. Oh jadi sambil baca cerita. Gitu, oh. Sama ibu juga mesti nikmati kuning. Toh kebetulan soal dari Ipa minum dulu ya. Minum. Oh, um, main. ini kan sama makan sekarang ini perlu pas. Dia berapa ringan nasi kuning? <laughs> Memang luar biasa ini. Lumayan <laughs> oh, pun nasi kuning, magara, Gara. Mau main dulu, makan India. Makan dulu, sekarang tahu tuh nasi kuning Pak Tawaran. Bukan, bukan rasa, tapi Mama IPA ini sangat Sebenarnya, Pak Tuh Gara. Nanti pegang pun ini ada Nah, ini alat musiknya saya minta, pelatuk belum ada. Nasi uangai, kabe uangai, mau oh, ikut makan dulu ya? Iyo, makan kali eh? kan jangan kespe ya, lebih cerdas. <laughs> <laughs> ini memang enak, terkenal memang ini uangai in pe in nasi kuning bagalang ini. Tapi <laughs> tunggu nih mamiku ima, kasih habis ini lama mau uangai. Iyo sebentar makan terus carita, carita, carita, carita pernah pelanin main jangan amdoran kan tinggi. Eh jangan. Mau situ. Mair. Mana? Ini. Lagi? Facebook itu di ramai pula. Oh, mair itu tarik dia. Ah, ini era apa? lah. Ini zaman ini corona begini kok. Ora <laughs> ramai <-rame, laughs> jangan Bapak kumpul ning ramai-ramai dulu. <laughs> corona ini jaga jarak. Sehingga bar ini, ini mair di Facebook itu di grup-grup grup Facebook. Hmm. Lalu memilih fakioska apa barang itu DPI admin itu Apner Nones, Jenggot Naga itu Tentang-tentang ada? Tentang ada? Tentang ada? Tentang ada? Tentang Iya kan Ada Kasih keluar status Surat Bupati Bupati Halmahera Utara Selaku ketua covid toh Halmahera Utara Nah surat itu, yang Mama Ibalia itu surat izin. untuk izin apa Nah surat izin ini buka papu loh. Pak? Kamu? Kamu buka papu lagi, korona begini, kamu. Tuh, omar agak di beluruh ke supaya. Daun kapal dia omail, baru perahu mail. Kasih tau pada um tiraki, kalau menurut omail, bagaimana itu dia? Ini corona itu pembacaan kita saja yang bisa kejar, sakit mete. Itu mah suruh, Sani. Oh iya, terbiasa jarak. Heem, dosa dulu, terbiasa kejar, jangan tahu kalau keluar malam. malam juga jangan tahu belas, terus tidur. kamu tempat-tempat itu sini belum apa, bagian-bagian di sana, di pabla. Corona dia berkelihara, berkelihara, terbiasa artinya orang ini kan orang bodoh tapi kelakar saja kan ini corona belum bilang jangan logika lah bilang tolong logika ini adalah kode corona aku corona aku buka pap itu orang mau kumpul bagaimana sebentar aku lagi pap itu di sana kan apa eh Mama ipa kurang tahu keadaan pap jadi kalau menurut ah lagi pap maaf sobatna sampai apa kok sedap juga karena selalu tapi karena jarang terbang Panggil, kalau udah ke sana-sana di dalam kalau keadaan saya itu kan berarti kok pulau ya keadaan di dalam itu kamu nih itu bagaimana? Bu? Satu meja ini jodoh itu kadang-kadang Satu meja tombak buta begini ada delapan orang apa, apa aku pikir? Satu satu, satu meter boleh? Nah, satu satu nah. tambah dulu bagini, hmm. toh, Orang dulu atau tiga hmm. orang dulu hmm. empat, dekat ke bawah Kalau ke begini hmm. Itu dia Bu, bagaimana bilang jaga jarak kalau begitu? semua ke bawah Karena jarak itu Bukan jarak like. lagi <laughs> Bakut kapan Mau wow, bakut kapan Kamu ah. baru urus aja Kalau di pabrik Iyo badan, baru Kalo sebentar kan ada lagu-lagu dong ba Dong badan sah uh, ba Badan sah jaga jarak Badan sah itu bakut <laughs> eh, eh, kan baku, baku jarak Terlalu kayak Yuk kalau <laughs> mau bayar tahu Ini kalau mamanya bukan Tarap pipi gitu sih Bener banget badan sah Badan sah mungkin bakul jarak satu meter Terus bakut jarak jadi kalau diambil kain diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, itu dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, tentara dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu, tiap dulu, diambil dulu, diambil jalan, -jalan gitu, di sampai? Saya istri bagus gitu, tuk, tuk, ya, dan, oh, ya dia. Itu sama dengan suruh, kita di sini toberon ini, tak kumpulin corona semua, corona terabis. Tapi, begini, ini kagak dengar-dengar juga tuh, dong bilang. Tapi, komentar juga di Facebook, udah bilang. Ibu yang pede di, di pub itu dia, cara mungkin dong mati, tuh. Itu kan, dong ada mencari, dong cari doi, dong cari hidup juga dari situ, dong makan. Hmm. Jadi, dia buka pub nih, donter mati nggak kenapa Pak. begitu? apa ah, kira bagaimana itu dia kalau begitu? tapi di dalam itu kan belum aku susu papa kau dulu mau kalau itu tertawa, tahu ini apa deh, ini ada virus keteraga. sepanjang kau yang datang kesan di pub ini ada virus konjungtivitis. Mm. dulu bawa cerita makan sama-sama, dulu paku pingit. apa mm. sudah jangkit? Ya. kau apalagi dong dulu di pub harus pakai masker. <susur> tuh harus pakai masker untuk Bapak kuliah ketar pakai masker. Hah. Centara ndak bilang keluar rumah tuh harus pakai masker. Hmm. Centara jaga-jaga di jalan semua tuh. Pada motor saja. Pakter pakai masker dulu paling-paling. Balik pula. Pakai masker. Pakai masker. Pake masker. Pake masker. Ya Mama Ibu pernah begitu. Waktu ikan, di kantor di Bogor waktu. Serupa banget. Lah tadi di division. Iya oh, sampai sekarang kolom trip. Ah bagaimana, Pak? Masih kayak gitu Pak. Oh iya, coba coba balik ulang. Hmm. Untuk pasar modern, saya harus jaga-jaga Tidak ada masyarakat, saya pulang ambil masker dulu Iyi. Jadi begini, kan sekarang kalau izin sekalian so luar Berarti kan so bisa buka Iya, bagi yang mau pergi, tentu dong pergi Tapi antara mau pergi kan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 Tentara di sana tuh pokoknya yang... Segala so, macam? Dari ayam-ayam... Ayam kampung ayam... Ayam kampung <laughs> <laughs> ke ayam... Tentara tahu dari mana-mana Kono sebuah ke Pulang kemarin, di <laughs> pulau di TV Masa... Kalo dia sakit virus... Tentara tahu di sana sudah Betul. Corona katarada? Atau di Facebook itu... Umayel ada yang bilang begini... Ah, kalau makanya sa pidi sana kan siapa saja yang mau pidi tuh cara wajib semua orang harus pidi iya betul iya, tapi iya orang ada doi pasti orang yang ada keinginan pidi tuh suka pidi lah bagi kalau dong itu kan ngosok pidi lain lo bilang di Facebook itu Dong pakai masker masker tapi kasih loban di telinga <laughs> lain lo bilang supaya kalau cium ladies ya mulut <laughs> Oh, orang biasa orang jadi Ahmadus bikin belu contoh yeah, di yeah. gar, gara-gara ini ah. surat ini karena yeah. kan mendombakun diskusi di grup-grup Facebook. Oh, yeah. So bikin tata tak tahu yeah. lagi Jadi ada yang bilang ah, bagun gunting ini masker mas pelum, khusus untuk dekat mulut saja yeah, toh. Ama, supaya cium cium leheris kan ada di pemulut berame ah barun eh, mama ipa bilang begini mama ipa komen lagi toh oh kalau begitu yang yang pergi ke sana itu dari rumah sudah so pakai masker kom so cuci tangan toh sampai ke sana bakolo itu berdua meter dong oke eh, bakolo padahal 2 meter bilang pada ke sana, kita di sini, ya. begitu Mbak Nasa akan angkat -angka tangan saya bagikan ke sana <laughs> karena harus ikut, di surat itu kan bilang harus ikut, protokol, boleh buka, diizinkan, tapi protokol kesehatan, protokol covid tetap jalan, jalan. Ah. protokol covid itu kan 2 meter minimal sebenarnya 2 meter, meter, padahal paling lah, paling itu 1 meter oh, ini harus bakukan Baku dansa? Eee. Mungkin ntar masuk akal. Mungkin ntar, ntar mungkin. saya mau dapet lihat pada orang yang dalam bar? <laughs> Kau apalagi lampu ntar ntar? Lampu cuma remang-remang. Aduh. Ah, oh, Sapa mau ke badansa, kan di jarak 2 meter atau 1 meter? Depan nama saya, badansa itu baku polo. <laughs> Terada <laughs> badansa. Terada itu badansa, jarak jauh. Terada itu badansa, jarak 2 meter. Terada. Depan nama badansa itu baku polo. Hmm. <laughs> baku polo itu bagaimana? <laughs> nah itu gini, so. Iya, masa-masa di gitu itu memang pegaraf hari sampai sekarang masih jaga baku-baku komen soal itu surat itu karena rasa lucu jutau mau pipa kom pakai protokol kesehatan juga hmm. masukkan makanya lain bilang bunti pada bagian mulu <laughs> <Dan> terus <laughs> mama itu bilang iyo kalau ladies mau polo bilang ladies karena dari satu meter atau dua meter dari situ situ toh aku bawa saja toh, karena hmm. sampai-sampai karena aku pulang <laughs> dari belakang <laughs> <laughs> jadi kalau Om Mail ini kan Om Mail pe, pendapat sama dengan tadi hmm. dalam kondisi covid-covid ini kalau menurut kita tuh belum bisa karena segala macam orang berkumpul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 menurut Om Mail ini apa kedua posting ini dalam ini bupati Haru, Dia kasih keluar izin itu menurut Om Mail itu bagaimana? Itu harus ya? pikir-pikir dulu, baik kalau menurut kita jangan dulu, toh. Kita surat itu suka keluar dan ya, pun Iya kalau cuma biar suka keluar tapi kan bisa di. Ralan. Ya, rala. Hmm. untuk sementara ditangguhkan dulu, boleh hmm. kalau jangan sepulit toh hmm. butuh sepulih di Belu juga bagus pak hmm. kalau kita emang emang ya? tapi itu kalau di satu kota harus ada karena itu kan diizin untuk wisata itu harus ada tapi kan hmm. keadaan ini kan Kali -kali belum bisa kira -kira. iya belum bisa kan terus sih hmm. di pasar saja untuk transaksi juga udah suruh jaga jarak oh. malah malah sekarang di kota-kota itu orang usahakan baru bayar itu tunai Lewat, ada apa? yang red car lah. Iya, begitu. Ini punya sini, bagaimana? Buka platform, tarawus, apa aku? Aku tak disalin. Baku, namanya di pagi tuh. Kalau so, cowok, so, namanya di sana. Itu kan domino, hmm. oh. domino oh. sendokong dominon <tuk> dong masih tahu tu aturan kopi ada-ada jenis yang macam tapi kalau sekolah yang semin stay nggak ada ah. um, urusan yang ada urusan yang itu e, protokoler iyo tidak ada urusan ini bagian, eh, nah, ini tadi itu bagian apa itu itu bagian itu ini kan udah bilang di kasih izin buka tapi protokol kesehatan tetap jalan itu kan bersama dengan dong pe iklan rokok itu, toh deh pegambar tenggorokan baba lobang, toh di lengan rokok karena kanker paru segala macam jantung dan segala macam. Tapi pemerintah itu masih jual, bikin dan jual. Ini kan aneh sebenarnya. Ya kan kalau boloran tertutup sekalian. Ah itu bolor. Iya mama itu juga berpikir lagi, kalau ini bawa bahaya. Nah tutup setelah ini Ya kalau begini Yang pakai cara-cara ada ke bawah Tutup, tutup itu ke bawah, i? itu Tutup. Tutup mapap satu saja tong. Dia apa terlalu Iya, dari di sisi. kok oh, dapat benda mata, ah, dapat di, di situ. Pepe. Tidak. Apa itu? Dipe sisi, dipe, dipe, dipe. Dipe. Ah, itu ya sisi... Berubi yang di besar itu. Itu rugi lagi. jiwa buat nyawa lava sama oh, halnya, sementara demi masuk itu mau berapa? iya, kalau tak, tapi itu boleh berapa banyak? kita juga terhafal tapi kalau di atas lima, lima itu ada, pas. iya. kalau hmm. di pekaroke? iya, karoke, karoke apa itu? kafe, kafe. kalau karoke kan antara apa beda sih? itu, banyak-banyak itu, iya, itu banyak. lupa, lupa, pasti. pasti, pasti, orang berkumpul minum bir, mabok, pasti dengan sebuah korol mau, ah, <laughs> sampai ke sana. Ah, itu, lapi, tuh. Ah, itu di situ gak zana? lepas sih, cuma motor semangos. dia nggak lap itu. ah, malah itu pelan-pelan cuma lampu warna-warna mulu. kuhontrang itu bilang. <laughs> jadi <laughs> kan memang remang. remang. remang. <laughs> <laughs> ya, jadi kan begitu om, kalau menurut om Mayro, Om Mailo kasih saran bagaimana ke DPRD pemerintah atau di di Kopi, di Satgas, Satgas Kopi. Pemain itu lebih bagus jangan dibuka untuk sementara ini, karena perlu sementara ini menjaga apa ini, COVID ini nih Artinya kalau surat izin sopaluat, kalau main pesaran tunggu dulu buka berarti batal dulu oh, Batal dulu, batal kan dulu kan DPHSin mau berapa iya. daripada peterubian cari sisi PAD nah, ya. Pendapatan itu artinya belum seberapa, mereka cuma 45 saja Lari situ kasihan. Lombe hidup dari situ. Nah, ini kerja, ini bukan di situ saja boleh kerja. Untuk sementara bisa. Ya. ya, ya. ya, ya. Kalau pemerintah mau ya. kasih bantuan kontrumpa. Ba. Bausah. usaha apa? Ya, itu lebih, lebih. Betul dari daripada mau kumpul orang banyak banyak terbukti tahu dari mana mana don datang. Lebih agar lebih sedikit daripada mau tangani covid itu. Kalau yang paling paling apa situ itu? ya persyarat EDP protokoler itu eh, cuci tangan pakai masker jaga jarak dan jangan kumpul-kumpul iya. ah main kumpul sarang keempat ternyata. ini kan paput terkumpul lah ada terhadap antara kumpul dulu saja baku baku, baku dekat-dekat saja kursi itu tahun dulu tuh satu kurs lagi ini oh. tiga orang kadang-kadang dua orang kan sempat partu <laughs> dua orang satu kursi lalu baku bangko iya baku bangko <laughs> Halo, untuk makan begini, untuk bayangkan terus. Sepuluh ini, nih, ada. Nasib ini, mendapat bakar rotan, tidak nah, cocok. Iya. <laughs> <laughs> <tuk> iya. Jadi, ya. memang, Namanya itu ikuti kalau di Facebook, di grup, di <tuk> apa ya, itu? Komentar-komentar itu umumnya. Sama dengan main yang berbeda-beda pendapat. dulu tanggal so, dulu. Bukan tanpa usaha. Usah, Memang satu daerah itu harus ada tanpa-tanpa wisata seperti itu. Tapi rata, untuk sementara ini kita, kalau hmm. boleh jangan dulu kasih. Jangan dulu buka lah. Hmm. Jangan dulu kasih izin. Hmm. Karena di pagi itu seterba aku tahu. Sementara tampilan cuma orang di sini, tabela buka. Orang dari luar akan datang di situ lagi. gitu.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 ah malah korek parau, korek korek apa? di lapor parau langsung bocor nih, matong pimangai, konon bilang parau banyak bapak, eh makal parau bocor, sabung pinai, lebih baik satu parau, dia terjamin apa, dok? Biar biasa satu perahu tapi kalau... Sama dengan kalau speed, ah. mutiara. Ah, iya. <laughs> Yang boleh bola bula meretai belo itu. Wah, oh, no. No, terjamin bahaya itu speed itu. Yang mantap itu. Speed itu. Bila, oh, oh, iya, para banyak untuk Ah, dia banyak bocor-bocor. ya ya Kita lihat di Facebook, bro. Woi, para ubahnya, kong yang lain baru dapat padahal tuh kemarin. Last poin akhirnya berani. Ah, perabotnya senang sih naik. Tuh, sambelnya tuh bapak mudir. Tadi, Mbah ini tomat dari TAP Pesadap. Ini ngomong ain nasi nih. Pesadap, itu dia. Dia mau itu, masih makan panas sahabat. Tuh, depan aspal, Ah, kenteng dia kong. <lalu>, ini <gallian> <saan> nasi kuning Ini Batawana, kalian suka makan nasi kuning Batawana itu datang di kantor tengah malam Tengah malam sampai jam 2. Makanya selai, eh, bagadeng, atau tuh, di sini biasa bilang Batawana. Batawana. Oh, iya. tengah malam mantap di sini. Masih kuning batawana lancar. Penting masih kuning Jadi yang gemar-gemar nasi kuning ah, coba rasa nasi kuning kampung koro. Jadi, hmm. hmm. kamu berhenti makan nasi rugi kalau begini. Ayu. Ya saudara, aduh ini yang ternyata nyu dong termasuk ini. Setuju, setuju dan kan yang ada toh, kasih izin Pak buka. Nah itu, saya Bapak Bupati selaku ketua covid Halut saat ini, bisa menerima saran, eh, dari masyarakat. Karena saya so, ikutin di Facebook juga, soalnya yang kasih saran seperti itu, main nah, eh, jadi belum ada di bisa jadi pertimbangan toh yeah. saya tunda dulu. Tunda dulu. Cuma Tidak ada yang perbedaan seperti. So, Sayang kok sapat covid ini dia. Covid so bagus, aman. Ah, baru buka. Jangan cuma satu. Sabtu kesana bu, ke seluruh diizinkan lebih ramai tobel. Ah, to well. ah oh, memang betul. Cocok, cocok, cocok. Iya. Bukan kalau orang apa. Pak itu juga kadang kan tidak ada makanan di sana, kalau dong lapar tengah malam, Pak itu sebelah lato. Nah, kalau lapar, kalau sudah so tahu di sini Om Melpe nasi kuning bagadang dari sana langsung dong balut cur Yang penting dong sehat. Siapa yeah, mau datang kemarin Kau yang Corona. Tapi lucu. Mau mau mau tahu dong Corona yeah, lintara, yeah, lintara. sementara sementara dong lapar, udah oh, mau makan. Nah, Om Melpe kan mau jual, yeah. mau lapar. Pak, ah, mau cari hidup, ha -ha. ah Tentu hal, masuk bawa kemarin <laughs> ya airnya bisa-bisa sama-sama, rubuh. Sama -sama. ah rubuh oh. rumbu sama Corona, bisa membentara rubuh. Oh, main rumbu, dua lagi dari sana <laughs> Dom Belenis-Lenis yang lapar kemarin datang, maka. Yang mana ke sini, yang lalu itu Dari kuat-pap itu, semua orang bertambah makan sini Oh, semutul sudah sumut itu dia. Oh, kalau malam jam 2, itu datang so, kan paling tidak suka nampak orang Jadi kalau datang kemari Jangan pada orang Iya kalau ke aku udah bilang Den -den PAP oh, <laughs> ya, say, ya, PAP kita belum layani ah, si, nah. <laughs> bukan PAP rumah dong lapar ini dari PAP, nah, pap <laughs> <laughs> Begitu oh, Memang Butuh tapi <tangan> memang <tuk> butuh ini. bagus ya, tapi ini sekali ini. tadi bilang, "Ah, ini." Oh, tahu dong kita bisa, bisa dong, buka mati deng, dong muka sakit atau dong mati Makti deng Mati satu malam terbangnya kenal mah <laughs> <laughs> <laughs> Walaupun set, setolak pedoran semua, ya bahaya sudah <laughs> Jadi artinya itu kasihan tuh bapak, bapak tentara siang-siang Tepat hmm, di panah dan jaga, hmm. tenjang, harus pakai masker hmm. hmm. Masyarakat satu, satu, dua, dua siang sian panas tentara sudah kan di mulainya di sana dong pas anjurkan harus pakai masker. Saya yang lagi berdoa. Itu tuh warna-warna. Ya, baru setuju. Tidak terlalu laku. Makanya, Bu, makanya, Bu, apa? Kakak, Bu, Nista Tuh, Kakak, Bu, Mak, malah Tio Malang Putih, Kumbok Bumbas, Abu, supermi Abu, Bumbas, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Supermi itu Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, kimia, Abu, sekali, itu Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, Abu, jadi, lebih baik, baik istirahat di rumah. Kau bijak-bijak apa yang boleh tolong? bisa kerja cari doi? Masih banyak, bisa jalan ini naik Masih lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lebih, lain dulu sementara ini. juta, juta orang Tahu, orang kalau macam datang dari daerah lain toh, berpikir naga di situ, kasih bantuan untuk pulang dulu, pulang setelah keadaan so bagus, lagi Lebih-lebih virus tak yang lain so Ipa yang lain sama Ipa dengan mama Iba bakar kok mama Iba bilang. Kita harus waspada, hati-hati karena apa. Mama Mie bilang, kita berhadapan dengan eh, musuh dalam selimut. Mama <laughs> Mie bilang, oh bukan musuh dalam selimut, Mama Mei musuh yang orang tak tahu, musuh yang tidak dilihat. Kalau musuh yang eh, apa dalam selimut, atau bisa mengurangkan apa-apa, tuh? bisa cerita satu selimut ini. <laughs> <laughs> Tapi kalau musuh yang terang kelihatan, so, kita uh, apa-apa. Ternyata Bapak tahu serubu, uh, hmm, ini yang khawatir kanto jadi boleh. resikonya terlalu bahaya, jadi sama-sama hmm. um, lah. Ini. peduli toh, hmm. pemerintah juga perhatian, masyarakat juga. Masih uh, boleh tunda itu, hmm. izin dia semua tanggung. Tong makrum dari keadaan itu, aku ngerti mau dia ya jadi begini. Tanda ada orang di dunia yang mau barun, corona dia datang. Iya, toh? Petugas menelusuri lalang. Iya, iya, iya. Entahlah, medis-medis di daerah pun sudah Iya, baik? Iya, iya. Mama Ika mau makan kasih habis jadi ah. topik cerita ini. Tong akhir dulu iyo, sampai iyo. di sini. Iya, toh? Iya, kasih. To nanti teman-teman cari tahu lah kalau Mama Ibu suka makan nasi kuning ya, abu-abu saya katakan tuh jadi Om uh, Mail suka sesaran gitu, itu kemarin iya. oh suka sesaran gitu, itu kemarin kan seperti itu dan dong diingat dong tahu dong dengar dong ya terima ya, lah ini saran itu bukan cuma Om Mail yang kasih ini so di Facebook juga yang banyak yang kasih ya bapak saudara Untung bakun apa lagi di kesempatan nasi kuning Bagadang atau nasi kuning Batawana pada Carlota-Carlota yang berikut nanti. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan ting-ting.